Nah, tapi pada yang pada tingkat ini ini yang disebut nanti di sini di akhir itu ya ya ini orang-orang yang mencapai makom jamul jam sudah dia jamul jam ketika seorang wali yang dilihat hanya Allah swt fana dalam uh, syuhud al ilahi dia fana dalam kesaksian kepada Allah. Yang ketika Nabi Musa ingin melihat hari ini anjurilah ya Allah Gusti saya kepingin melihat engkau kata Allah ketika ya, lihat gunung itu fa fasaufataroni kalau gunung itu masih tetap di tempatnya kamu akan bisa melihat aku jabal ya, ketika Allah bertajalli di gunung itu apa yang terjadi ya gunung itu kemudian hancur. fasa Musa Musa pun nggak bisa melihatnya. Nah, tidak mampu melihat. Nah. <coughs> ya. Itu, ada orang-orang yang memuji. Apa yang dipujinya dia tidak ingat sama sekali. Tapi yang hadir di depannya itu adalah hanya Hamid, hanya Allah swt. Dia nggak lupa, dia lupa kepada pujian ini fana dalam hamdallah. Seperti orang zikir, dia sudah menyatu. Karena itu nanti ada pembahasan dalam dalam marifat, namanya etihaar, zikir wa persatuan antara zikir. Zakir dan mazgur, dia menyakiti satu ya. Kalau kita masih berzikir kan melihat tasbih hitungannya berapa Satu hitungan itu kita lihat ya. Kemudian kita sendiri sebagai Zakir masih melihat diri kita sebagai pezikir Allah di tempatnya lihat, ya. dia ada tiga berarti. berarti dalam tanda kutip kita masih ya Salisu Salasa Ini ada triologi, ada trinitas ini. Ya, kan? Ada Zakir ada zikir dan ada madgur. Bahkan madgur ini yang yang terakhir yang kita ingat. Karena kita, ketika kita zikir, kita sibuk dengan diri kita, kita sibuk dengan zikir itu sendiri, akhirnya yang kita zikiri lupa. Apalagi kalau zikir-zikirnya itu untuk ah, nah, lah untuk inilah. Konsennya Aku bukan kepada mazkurnya kepada mahbubnya tapi kira-kira saya sudah mengamalkan berapa lama ini, dapetnya apa itu kalau nggak hati-hati orang ya bisa karena zikir bisa gila tapi bukan gila yang jadep itu bukan, gila dimaknal kalimat gila beneran hati-hati Nah, ini malam ini Termasuk salah satu pembahasan kunci di antara rentetan pembahasan kita, ya. Dan ini, mudah-mudahan puzzle-puzzle yang selama ini banyaknya dicari orang, itu insyaallah sebagian terurai pada malam hari ini. karena itu, Al-Fatihah ini mifintah. dia kunci. Kalau Anda sudah memahami Al-Fatihah, Anda bisa umul, Dia sebut um, umul Ma'arif, itu daripada seluruh ilmu. Ada pada hamdalah, ada pada basmalah. Oke, okay. oke, okay. okay, nanti akan saya awali pembahasan untuk uraian ini dengan se sebuah tiga, uh, kisah tiga, so, uh, tiga orang darwis Ya. Yeah. baru. Nanti kemudian saya akan melontarkan beberapa pertanyaan untuk membuka wawasan. Awasa, Ada diceritakan ada tiga darwis. Darwis ini sebutan dari Sufi. Ada tiga orang Sufi memasuki satu kota. Ketika di gerbang kota itu kan biasanya kalau di depan kota itu ada misalnya selamat datang. Cuma di situ ada tulisan seperti mutu di kota itu ya semacam tulisan semacam mantalab, eh, manjat ya, wajat. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan meraih apa yang didapatkannya ini betul enggak ditulis ini orang yang sungguh-sungguh akan mendapatkan apa yang diinginkannya dan barang siapa yang minta apapun di kota ini katanya dituruti oleh raja Wah ini penguasanya luar biasa ini siapa saja yang masuk di kota ini akan dilayani akan diberi apa saja permintaannya hajib belum ada kota seperti itu ya barang siapa masuk di kota ini apapun yang diinginkannya akan diwujudkan singkat cerita tiga darwis sini Ketemu kepada penguasa di kota itu wahai Penguasa wah raja Apa betul Saya lihat ketika masuk Kerbang kota ini dikatakan Apapun yang diinginkan oleh orang asing Yang masuk ke kota ini akan dipenuhi Oh ya betul Apa yang ada inginkan tiga orang ini Kita semua ingin menikah Dengan anak raja <tik> <tik> Itu Ya <tik> Orang-orang sekitar raja nah, udah nah, nah, kurang ajar, ben, ini gak sopan bener ini permintaannya ya kan? Ini harus dipenjara orang, kata raja Oke, okay. okay. kita akan penuhi Ui. keinginan kalian, Kaget semua, Uuh. tapi ada syaratnya. <laughs> <laughs> syaratnya hmm. saya punya cincin ini raja cincinnya? Kalian temukan, kalian bertiga temukan, hmm. temukan saya, kita akan lempar di laut, oh. kalian akan temukan, karena ya sesuatu yang berharga itu ya tidak akan diberi kecuali dengan mujahadah harus ada mujahadah dulu harus ada usaha dulu ya akhir singkat cerita mereka dibawa ke laut puang <laughs> itu ya, cincinnya wah gimana menemukan per hari hari per minggu minggu nggak ketemu tapi mereka berusaha tiga orang sufi ini masih berusaha berusaha Akhirnya singkat cerita ada kewas, ada orang penyelam ngeliat mereka. ngapain kalian? Tiga orang. Saya perhatikan kalian tiap hari di tepi laut ini mencari sesuatu ya raja membuang cincinnya di tengah laut. Lihat dia nyarinya pinggir-pinggir. Iya akan ketemu sampai ia mulia kata penyelam itu, saya bantu aja, saya cariin katanya. Singkat cerita dicariin sama penyelam ini. Setelah dicariin dalam dasar laut, ketemu itu raja itu kemudian tiga orang ini ketemu dengan raja raja sudah kita temukan bagaimana kita temukan, betul jenjin wah, akhirnya raja memenuhi janjinya, tiga orang ini saya punya anak tiga juga, silakan pilih masing-masing milih, -masing yang muda milih, yang, yang, yang muda ya sedang milih <laughs> semuanya menikah dengan tiga anak raja ini, nah kata raja, karena darwis ya sufi, pakai pakaiannya pakaian sufi kan ya pakai baju yang nggak rapi gitu. khas orang sufi lah baju terbuat dari wol dari bulu kumal lah, lah buat dari bulu domba oke okay. nanti di malam pertama kalian pakai pakaian yang rapi yang bersih ya oke okay. enam singkat cerita apa yang terjadi di malam pertama justru mereka kembali pakai pakaian kumal tadi sufi semua raja kalian kok malah pakai pakaian seperti ini apa ini kata aja. Tujuan kita wahai raja bukan untuk menikah dengan anak raja. Tujuan kita ingin membuktikan bahwa tulisan di gerbang itu benar atau enggak atau hanya sekedar tulisan. Tujuan kita bukan itu. Kita bukan itu yang kita cari. Mereka <laughs> kemudian meninggalkan kota itu. <tuh> nah kaitannya dengan hamdalai di sini ya kan ya, ketika orang sudah dalam pencariannya dia kembali kepada Allah ya, maka apapun kenikmatan apapun ya di dunia ini itu tidak akan menyimpangkan dia dari jalan menuju Allah Swt. Ya? Karena itu kata, -kata Saidina Hussein dalam sebuah pernyataannya dalam sebuah kalimatnya. Dia bilang apa? Ya Allah. Mada wajadah man faqadah. Apa yang ditemukan oleh orang yang kehilangan. Kehilangan Allah berarti kehilangan segala-galanya. Ya. Sebaliknya. Wa mada faqadah. Man kehilangan apa orang yang telah sudah menemukan? enggak ada kehilangan. Ya. Ketika sudah berjumpa dengan Allah Swt, ketika sudah bermarifat kepada Allah Swt, maka ya, apapun ya, kesusahan apapun itu terasa ringan bersama Allah Swt. Yang pertama, di sini ya, ketika kita bicara tentang hamdalah. Ya, orang memuji Allah SWT dan kelasnya orang memuji secara perlahan nanti kita akan bisa pahami poin per poin gini ini juga ada hubungannya dengan pembahasan yang sebelumnya pada pertemuan sebelumnya ya itu kalimat yang pertama ayakunuli gairika minabduhuri ma laisalat hatta yakunuh wal ya ada pertanyaan begini Apakah selain Allah itu punya kapasitas untuk duhur atau tidak? Hakikatnya duhur atau tidak? Selain Allah, apapun, selain Allah, hakikatnya zuhur atau tidak? berarti kita nggak ada, kita nggak duhur. hakikatnya selain Allah itu duhur atau tidak? Manusia tidak duhur. Binatang tidak tuhur. Pertumbuhan tidak tuhur. Nah ketika Anda mengatakan tidak ini kacamatanya apa? apa? Wow. <laughs> gitu ya. Kalau ya. yang dipakai kacamata awal. Wahir. Anak ada Bila gak ada gimana? Binatang ada. Tumbuhan ada. Gunung ada. Langit ada. Bumi ada. Guma dibilang nggak ada. Ini buta yang mengatakan tidak ada Nah ini kadang-kadang perdebatan ini Orang buta mengatakan yang melihat Justru buta, yang buta mengatakan yang Orang yang butanya justru yang buta Ini kadang-kadang kebalik-balik Karena memang kacamata yang dipakai ini Berbeda Maka makna La ilaha illallah Apa sih makna la ilaha illallah itu La ilaha illallah Maknanya apa La ilaha illallah Maknanya apa La muassirah wujud illallah tidak muzhar, Illallah. Inam. E tidak fayla, Illallah. Inam. Tidak ada yang berpengaruh di alam wujud ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ada itu hanya Allah yang tampaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidak ya. kasroh trafil wujud. Tidak ada kasroh ini, tidak ada. Yang alam ini dikendalikan oleh satu. Almudabilhu wa Allah ahad, ahad di sini Kelihatannya aja banyak ya. multi ada manusia ada binatang ada tumbuhan ada makhluk-makhluk yang lain tetapi hakikatnya satu. Nah, nah ini namanya apa namanya tauhid yang tinggi. Inilah tauhid tauhidnya seorang arif Ayakunul dalam sebuah pertanyaan apa yang lain selainmu itu duhur atau tidak? tidak. Kalau ini ditanyakan kepada orang awam, tauhidnya orang awam? Oh, ya, selain Allah ada kok, ada manusia ada ini ada yang lain. Allah malah tidak kelihatan betul. Oh. Hatiyakunul ya Ya, semua ini adalah jeli dari Allah SWT. Karena yang membuat muncul yang buat duhur itu Allah SWT. Hakikat apa namanya? tauhid ketika kita melihat langsung kepada mu'athirnya, kepada mudhirnya, tidak berhenti kepada duhur. Nah. Nah, kemudian al-mubtadi' mintarigil ilal mu'athir. Tapi ya harus difahami kalau orang belum biasa ngaji ma'rifat seperti ini dia akan ketemu Allah dari jalur apa minal asar ilal muasir dari jejak rekam dari apa namanya tanda-tanda dari rambu-rambu sampai kepada yang memiliki tanda yang membuat rambu itu biasa seperti itu tahu ya, tauhidnya orang awam ya kalau orang Arab bilang alba rotu tadulu alal bayir itu terkenal pepatahnya orang Arab. Maaf maaf kalau ada kotorannya onta, berarti apa? Nah ada onta lewat situ. Nah, itu jadi harus ada kotoran dulu baru dia bisa faham. ada onta lewat sini. Nah, ini tauhidnya orang awam. Jadi ini namanya apa? Syair afaki. Ya. ya ayatina ya. Ya. Ya. filafak, ada gitu lah kami akan tunjukkan tanda-tanda kami filafak, ini alafak termasuk manusia nih, dia melihat ya. alam, dia terpikir kepada objek-objek di luar ini namanya afak semua ini semua ayatnya Allah SWT ya tadabur namanya syair, syair hafaki ini. ini tauhid awam dari ya, objek-objek di luar ini dia kemudian apa namanya Sampai kepada Al-Mu'athir Yang menciptakan semua ini Tetapi Tauhidnya khawas tidak seperti itu Wafi'an fusikum Afalatub sirun Ini namanya ser'an fusi Ini hakikat tauhid ini hakikat. Tauhidnya orang-orang khusus Wafi'an fusikum, ngapain kamu melihat yang di luar Wafi'an fusikum Afalatub sirun Kata Allah, kamu nggak perlu lihat yang di luar untuk ketemu dengan aku. Aku ada dalam dirimu. Kamu cari Allah di mana? Di langit, di tempat. Allah memang ada tempat. Pat. Kalau ada tempat berarti harus ada tempat. Dulu baru ada pengeran. Begitu. Baru ada gusti Allah di situ. Nah, huwa ma'akum. Ya, huwa ma'akum. Dia bersama kalian. Ya. ya, Ini namanya syair anfusi. Manusia melakukan syair... Ya, dalam dirinya sendiri Dan dia menemukan Tuhan dalam dirinya Ini tauhidnya orang-orang khusus Nah Nah inilah Tauhidnya orang-orang khusus Ini adalah orang-orang yang tadi Yang memuji Allah Dengan pujian yang istimewa Tadi itu yang orang-orang yang fana dalam pujian Kepada Allah SWT Enggak ada urusan dengan karomah-karomah Enggak ada urusan dengan dia mendapatkan kenikmatan atau di kenikmatan-kenikmatan duniawi dicabut dari mereka Enggak ada urusan Baginya adalah tidak ada yang lebih nikmat Daripada kebersamaan dengan maksyuk Daripada mengingat Kepada maksyuk Daripada bermunajat dengan maksyuk A'id nah. <tuh> Yang kedua, ini kaitannya dengan Alhamdulillah. Ada sebuah riwayat ya. dari Sayyidina al-Baghir. Dia bilang apa? Al-imam al-Baghir, na'am. Dia bilang apa? Inna Allah ta'ala kariha Nas Allah SWT paling tidak suka makruh. Kalau orang minta ke orang ilhah. Mendesah. Mendesah. Baktuhum ala ba'din syilmas ala. Kalau minta ke orang jangan tidak perlu desah enggak perlu mendesak kayak apa yang ngotot ya maksa ya setengah maksa maksa nggak boleh ngoyo nggak boleh ilhah namanya itu ya. <laughs> Allah cemburu kalau ada orang desa minta ke orang desa-dese Pak kasih saya Pak saya masa Bapak nggak ngasih Pak ini sudah biasanya Bapak terus minta udah dikasih maksa nah, ya. Tapi Allah suka kalau ambanya maksa dia ya. paling seneng Allah minta, ya Allah saya sudah berdoa, ya Allah mata. <laughs> masa ada yang suka masa -maksa? Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, <tuk tangan> yang, yang menyukai ilha hal yang menyukai desakan orang-orang yang mendesak, Disuka disukai Allah. Iya, kalau desa itu hanya kepada Allah. Kalau orang di desa tidak seneng, namanya di desa. Iya. iya. Allah suka apa yang perpendaraan yang ada dirinya, kekayaan yang ada dirinya itu dipaksa, didesak oleh hambanya. Allah suka. Dihinta ya, diminta. Tapi mintanya kayak mendesak, kayak gitu. minta kepada Allah. Maksa. Tapi nggak dikasih-kasih. Ya terus desak, namanya desa, terus. Pokoknya sampai. Ya. Ya, terus lama-lama nyerah juga Allahu Akbar. ini katanya dengan hamdalah pujian kepada Allah. Nah yang terjadi sekarang apa? Kebalik. desak kepada manusia begitu kepada Allah secukupnya seperlunya doanya enggak ya. niat doanya enggak sungguh-sungguh dari begitu minta kepada orang uh, aku se jam sejam seorangnya belum datang berjam-jam udah ditungguin <laughs> apalagi kelasnya ulama datang kepada orang kaya kalau hanya ngaji orang kaya seneng lho, taruh depan lho. begitu orang miskin taruh belakang <laughs> kalau ente hormati seorang karena kekayaannya Wallah sebut dalam hadis kan Dahabasulu sedini, sepertiga ya. agamamu itu ilana. Kalau nanti hormati orang karena kekayaannya, al nahem al ini ini problem. Paham. <laughs> Oke, kemudian saya lemparkan pertanyaan, coba pak, kita ada diskusi sedikit ya. Ini saya sampaikan, ini kan kalau kopi minuman ada istilahnya kan 3 in 1 Ini ada pertanyaan 3 in 1, pertanyaannya 3, jawabannya cuma satu. Nah, coba pak, kita aja ya. diskusi bersama, yang pertama pak. Pertanyaan yang pertama Kemalasan apa yang paling berbahaya? Ada ya? Jelas ya? Oke. Pak Hujan, gila Sar. Kemalasan apa yang paling berbahaya? Males yang paling berbahaya itu males apa? Oke. Okay. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Ibadah apa yang...